Nabi si Aku gencar, berarti keluargan Nabi diprovokasi, anti Abu Bakar, umar deh, diprovokasi anti Ayo mau diprovokasi. mengkaji Nabi udah anak butuh kok pemimpin wong liyo, itu apa apa nanti itu terus bicara berpikir sih ya Nabi udah anak butuh kok liyo sih pimpin itu apa apa nanti kalau Nabi dua butuh Hasan Husain, ini mereka tuh orang sih anti sejarah nah, nih, ketika Nabi waf, aduh Hasan Husain ini umurnya walong tahun. Iku maksimal dihitung volume pun, kus maksimal. Ali maksimal, iku umur tahun kedua kus Ya, Kus maksimal, kus maksimal. Kus maksimal, kus maksimal. tahun pertama. Ibu maksimal. Kus maksimal, kus maksimal. Kus Tapi kus maksimal. Kus maksimal, kus maksimal. Kus maksimal, kus maksimal. Kus maksimal, kus maksimal. Kus kan kus maksimal. Kus maksimal, kus maksimal. Kus maksimal, kus Tim darani waluwe, mungkasir, no? mungkasir. Maksudnya ono hitungan pecah. Paham Artinya orang mungkin nah, Hasan Hussein ini udah no? Tapi orang siah tetap Wong tetap Wong putune kok geli no? ono kok geli. Nah. Tapi Wong ini. Tapi kan ono ahli mantu dalam adat Arab mantu itu gak waris, adat Islam artinya ini mantu itu bukan orang yang dalam faroed termasuk waris paham ya? orang iso misalnya yang itu, mantu untuk bagian satu ini orang iso. paham ya? itu satu kalau anak mantu itu orang waris, ya pada Abu Bakar ya orang waris, perkara ini mertua paham ya, kalau anak nuruti hubungan besan, Abu Bakar ya besan, statusnya mertua, paham ya, si Dinali ya besan, statusnya mantu, Baru. sing janono darain Nabi tenan Hasan husen, orang sa'idin ali, ya abu bakar, lana alasannya Musuhara, yo ya podo abu bakar dua sisi bertuwo, ali di sisi mantu, lana sing ken tenan nono gerin abid yo ya hasan husen, tapi problemnya itu tak hitung paling maksimal oleh sejarah lembutan gula tok, aku walong tahun, aku mau ngelebok nomung kasir, nomong ngelebok nomung kasir, misalnya hitung tahun rongkulan atau pitong tahun rongkulan wong darani walu, ya faham ini apa wong darani walu. artinya betapa kecilnya apa? betapa kecilnya betapa tetapi era putu-putu ya mau Zahid bin Ali bin Husain apa? kumawis bin Ali bin Husain itu diprovokasi wong Ravido dan dengan tak angkat dari pemimpin syaratnya harus anti api Bakar umar jadi Habib Ali, Habib Zaid tidak bisa seperti itu, saya kita gita Karena Ahlil orang-orang yang suci Tidak, kita tetap sangat menganggap kepemimpinannya Abu Bakar Umar Yai-yai, konconi mbahku, singbelo mbahku orang-orang yang rovido, izan, narfuduka Kalau begitu kamu tidak dalam catatan kami Maksudnya kamu akan kita tinggalkan Ini itu sedaranya Ar-Rofido Jadi justru daranya ar itu karena meninggalkan madhabnya bait apa? Nah, ya ya, justru dikatakan Rafido itu, itu karena membuang mazhabe ahli bait. Sing ahli bait itu sangat menghormati Abu Bakar Umar. Malaikat nah, Habib, Habib sing alim kata malah anake Umar, putrane jenenge Umar. Kata sing putrane jenenge Abu Bakar Ngu memaklumatkan ke dunia bahwa beliau-beliau adalah pro Abu Bakar, pro Umar. Lha lah menyeran banyak sing dengan nama Abu Bakar jadi fakhri wujud kayak Abu Bakar bin Salim, ibu Fakhrul Busti, Fahmi saat ya? ini sumpaing paling populer Umar bin, Hafid, itu sekarang saya pengiran. adalah orang-orang yang dengan nama-nama khas tak di aswabi Rasulullah malah kata sih tetes dianggi sih pengiran pangeran Fahmi ya? tetes jadi pentingnya ngaji, jadi justru dikatakan rofi itu ibu membuang ide atau sarane Sayid Zaid bin Ali, sing Sayid Zaid bin Ali ibu ngutus uang hormat Sahabat Barang Zaid bin Ali ngutus hurmat sahabat malah mereka bilang apa? Izan narfuduga apa? Izan narfuduga Berarti kita-kita ini menganggap jenengannya itu tak anggap hilang Famin sama qilalahu ar-rafiqah apa? Famin sama qilalahu ar-rafiqah apa? Di sejarahnya tadi ini sampai kudur Soalnya kita mau coba buku, kita mau geblek Maksudnya <laughs> mau kadang mau buka-bucara jelas ngaji ini Nulis diamati mati, Niasi ngaji ya ngaji tenang nganggih kitab, nganggih guru, nganggih kitab buku-buku itu kadang sing nulis ngomong seratau ngaji pinter nganalisis nganalisis seratau ngaji kan ribet ya misalnya mau terus ditulis kan ya wajar ada si ya masa Nabi punya anak cucu kok yang jadi pemimpin orang lain itu mereka iso ngaji bagaimana mungkin Hasan Husain mimpin saat itu beliau masih umur 8 tahun toh setelah umur balik kita pun ngasih kesempatan mimpin kita kita yang nganggap pemimpin Baghdadi Sidina Ali adalah Hasan Hussein. Hussein, ya kan karena umurnya sudah cukup ketika era Ba'da Ali, Aliyah, ketika era Ba'da. bahkan kita ketika menganggap Muawiyah pemimpin itu pun karena persetujuan Sayyid Hasan, bukan kita langsung nganggap Muawiyah sebagai pemimpin, tapi setelah ekornya Sayyid Hasan. Sebenarnya ahli sunnah sangat menghormati Hasan Hussein, bang ya sangat menghormati. Hasan Hussein. Ya mau kan, jadi kata ya, saudunan ini pun benar, itu ya. mensifati Hasan Husain <coughs> luar biasa. Napa? Din nabi kurotul an Hasan Husain adalah orang yang sangat bagi Nabi kurotul an orang yang menyenangkan Nabi. Dan sifati Abu Bakar ya al-mu'sohib fil-hor. Nanti nyifati ya semua Aswajin jin Nabi semuanya dihormati di ahli sunah menghormati ahlul bait yang menghormati para sahabat. Dan itu ya maksudnya ahlul bait. Saudara lagi itu ya juga maksudnya ahlul bait. Makanya ahlul bait yang masih seperti ini kayak Said Muhammad menceritakan sebetulnya dikatakan Rafida itu justru karena menolak madhabnya ahlul bait. Paham, tapi sekarang malah Rafida itu seakan-akan orang yang paling menghormati ahlul bait. ada walian dulu itu dikatakan Rafida apa? Karena menolak sarannya Zaid bin Ali untuk menghormati Abu Bakar Umar Amin Terus mereka bilang narfuduka, Kalau engkau ya Habib Zaid masih menghormati dua orang itu Maka kita akan meninggalkan kamu Amin. Berarti Rofi adalah orang yang menolak sarannya Zaid bin Ali Saran yang berupa menghormati Abu Bakar Umar ketika mereka enggak mau terus mereka bilang ke Said syed Izan <tik> Narfuduqa Famin Tham Maktilalahum Ar-Rofiqa ya, gue itu percaya Yudhawe Syed Muhammad ya mujadidnya tahun ini abad ini Said Muhammad dan itu guru-guru ini Bahamun, guru-guru ini keluarga Bahamun gue itu ikimatnya apa sing tidak ada Muhammad bahwa asal-usul Rofiqa itu itu justru karena menolak Sarani Sayyid Zaid bin Ali untuk menghormati sohabat Faham ya? Untuk menghormati sohabat Saya kira usah mengandalkan Bercerita dengan beredar dengan masyarakat Ravidho itu begitu demi ahli lupet Justru Ravidho itu menolak saran ahli lupet Yang menyuruh mereka hormat Abu Bakar Umar Leng-leng-leng Fakolu dan Narfudu sama kira lahum arrofudu <miras> Bu'amma zaitia ana puntai zaitia fa kauli fikauli wa, wa haro kuma. Ana puntai zaitia fa kauli muka bodo tawa sobo zaitia fikauli lan tawa zait wa haro kuma. Kaula cha fara ana wa wa. Kana ana sobo zait pinali wa woi tumia wa wa wa akrawuna. pinter pinter mocho kitoli kita filad. Orang paling tau kita fuwa bin ali Wa afkawuna fitinila. Lan wong sing banget tva heme fitinila. Wa lir -rahim, wa lir -rahim. dan banget nyambung rohim. Gitu, gitu, wa ja so wa Jadi mujadid atau mujaid kelima adalah Imam Ja'far so Wa Sayyidul Imam Al-Mustahid Al-Sadiq Syekhu Bani Hashim Abu Abdullah Ja'far Bin Muhammad Bin Ali Bin Husain Bin Ali Bin Abi Talib Al-Hashimi al Al-Alawi An-Nabawi Wa umuhu ta ibunya Ja'far Satiq wa Farwah Binti Qasim Bin Muhammad Bin Abi Bakar Sidiq Wa umuhu ta ibunya Farwah wa Asma' binti Abdirrahman Bin Abi Bakar Sidiq wali lihadaran koronari ki kana ono sobo Ja'far As-Sadiq yakulu dawa sobo Ja'far As-Sadiq wa Abu Bakrini Sidiq Maroten waladang lahir running senusah bu abu bagra nasidik marlot eni kelan rohambalan ini sesuatu seni semua yang didawu nambah mun datos kita itu harus bejo bejani wong duit sanat cuma hasil bahmun sering cerita ini said muhammad itu memaklumatkan keseluruh dunia bahwa jafar soedik itu orang paling menghormati abu bagar karena ibunya beliau itu farwa farwa itu turunannya abu bagar ibu Farwah itu turunannya abu bagar jadi artinya ini nggak ada orang Alawiin yang tidak ada darahnya Abu Bakar. Nih nggak ada orang Alawiin yang tidak ada darahnya Abu Bakar. Karena semua nasabnya Alawiin, nah ini induknya ke Jakfar Paham ya? Semua induknya ke Jakfar Sementara Jakfar Sodiq, niku dua ibu, seng putusongko Abu Bakar, Ke Farwah binti Tikosim bin Muhammad bin Abi Bakar. Jadi mana Terus kau yang uno pengirang Dewi Bamun, kau yang uno pengirang. Milingno kita semua betapa pertemanannya kanjeng Nabi Abu Bakar abadi Yo ya, abadi dalam tareh ibu Nabi Nabi di kanjannya Abu Bakar ketika Nabu hijrah. Yo abadi dalam darah Nabu abadi yes. dalam darah karena tidak yes. ada alawiyin alawin singliwat Jafar Sotik kecuali di situ ada darahnya Abu Bakar. Jika mana masih di gulag ada kitab habaib ibn Masroorawi itu terkenal kitab induknya Syed Abdul Haddad Ini gue ngendikan ke Fayyazuburrojil Jeddah. Jadi saya Jafar Sotik yang pernah diprovokasi si ah Kamu harus nanti Abu Bakar. Jadi ke Fayyazuburrojilu Jeddah. Kueku piye? Wong kok kon misoibaku? Wong aku itu turunannya Abu Bakar. Bahkan gelar Sotik itu diambil dari kata Abu Bakar Asistik. Nefliu ngendikan waladani Sitiq Marotai. Napa? Waladani Sitiq meroten, artinya beliau punya nasab ke Abu Bakar punya dua jalur, satu ibunya sendiri namanya Farwah bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Farwah ini punya ibu, paham ya, namanya Asma' Abdul Abdurrahman bin, Di bin Bakar. Jadi kemarin ini double ke Abu Bakar itu ada double. Ya tentu untuk Kanji Nabi lewat abdain, kalau lewat Sayyidah Fatimah mereka ke Ja'far bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Rusen. Ah Hussain bin Fatimah Tasyaruk binti Rasulillah <tuh> Karena pakai nasab-nasab ibunya ya tadi beliau punya ibu namanya Farwah berarti Sayyid Muhammad Bakir ikuti Garwa jenis Farwah binti Ghassim bin Muhammad bin Abu Bakar nah, Farwah sendiri gak ada ibu namanya Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar Mereka menyebabkan wala dani Siddiq mara wala dan lahirnya yang Abu Bakar Siddiq mara dan tidak perlu percaya selamat dunia selamat percaya yang versi ini meskipun ada buku-buku di luaran sana semacam-macam tapi tentu kita lebih percaya tentang Dawi Syed Muhammad yang saya ndak akan salah makna dalam memaknai ini karena saya berkali-kali di Dawi tentang bahwa ciri khas ahli al justru ikromu ikramu as sallallahu alaihi wasallam kata swawu Said bin Ali Saniqisintan Ja'far Wakod hati asa ana Muhammad pakir wa urah bin supir wa ato penapi rofa wari waya tu anuf nisqala aku Ahmad bin Adi, lahu itatabo kati cakfar asotik hati sunte hati skasiron kang akia ana pi ancafi wa ana pi beberapa nusakonan biapa pira panut so li ahil pet wakod hati asalan teman-teman cerita hati anhu an cakfar asotik soba alimatu tu berapa imam bahwa misi kau tinas kamakola ipnumain wa ana ambik na filmik tam kaul kuntuni ono soba imson iza na zerto Nalikah ningali ngali ila Ja'far bin Muhammad Alim tu mongkong ngerti ingsun anna demi Ja'far bin Muhammad ini sulalatin latin nabiyin Itu setengah sanggeng turunan ini bira-bura kandil nabi Kod ro'ay Teman-teman ningali ngali-ngsun ing Ja'far bin Muhammad Wakifan hal yang sing mandek indal jamroh Nalikah ini jamroh Ketika periode mina Bawang Arab nak darah ini ibadah Tanggal 10 nanti telulas nah darah wakifan intel jamroh ya, jadi balang jamroh kan tanggal 10, 11, 12, 13, tiga Ya, itu ada tiga ulama mulai empat hari ini dipakai sinau, dipakai. Mana kulo alhamdulillah haji empat hari total, walaupun sinau, tanggal 10, 11, 11. Kewahian menyentra di sini nggak temen, terus ngetem, ngetem, ngetem, ngetem, ngetem, ngetem, ngetem, ngetem, ngetem, ngetem, Mumpung aku jadi itu memang ada tuh ulama jadi Jafar Sotik ngetem temu mereka temu mereka terus saluni semuanya pak Amir jadi merokokan terus ngetem temu <laughs> perapatan lu buatin ada saluni saluni Ay, ngaji maksudnya saluni itu, takut aku takut ngaji orang yeah. orang terus dia jaluk duwe, ribet terus yeah. ya. maksudnya urusan ngaji Wah yeah. warwa ibnu Abdal Hafid bisa nanti Lafif Hanifah wakatul ilah. Nah Jafar Sotik ini saat periode beliau Hanifah kesekunaneku, no pengiraan yang menggai ulama itu langsung lorok, tiap angkatan harus dilokok. Zaman muncar-muncar Syed Alawi, itu ada Syed Yasin bin Isa dan Al-Badhani. Zaman muncar-muncar Syed Muhammad, itu ada orang Yaman menjadikan Syed Ismail. Ini adalah Ismail. Ketika muncar-muncar Syed Ahmad, ada Muhammad bin Ismail. Itu ada pengiraan Gawe mesti bareng. Nah ketika muncar-muncar Syed Jafar Sotik, ada ulama Ajam jeneng Abu Hanifah. Yusani menghormati Abu Hanifah yang menghormati Sayyid Jafar Sadiq, Sayyid Jafar Sadiq yang menghormati sinten Jafar Sadiq. Jadi bersamaan itu ana ulama Ajam. Ana ulama Ajam. Bodoh, ketika top-top uh, Sayyid Abdul Al-Haddad, ada keluarga Bafadal. Ketika top-top Sayyid Abdul Qadir Segaf, Kutub Mude Renu, jadi Abdul Qadir Segaf cita. Pas itu juga ada ulama Ajam Baruja. Jadi, ia yes, pangeran dipertentangkan habib ulama atau ulama habib dulu itu enggak ada masalah, bah? Dulu itu enggak masalah. Bena ahli ilmi juga tradisinya enggak ada ba. masalah. Kalau Hanifah ketika ditanya, ya, bagaimana komentar anda tentang Ja'far Sodiq? Man roa'ita. Jadi Abu Hanifah pernah ditanya orang, man afkohuman roa'ita. Manutai sinten ibu pinter pinteri wong ngerti panjenengan. Siapa orang terbaik dalam fikih menurut jenengan? Muhammad. Muhammad. Jadi Abu Hanifah itu sangat menghormati Ja'far Terus ketika Abu Hanifah ditanya, siapa ahli fakih terbaik menurut jenengan? Apa itu afqoha min ja'far bin Muhammad, Dia ya, jadi ini clear ini diselesaikan bulan Ramadhan. kalau yakin hakul yakin, Allah sering diulang bahmun bab ini bahkan ini berkali-kali kalau diulang bahamun waladhani siddiq marroten waladhani siddiq marroten, kemudian ini ditakwiyah oleh kitabnya Sayyid Muhammad dan mudawwan tau lagi apa? mudawwan, jadi nggak mungkin ini al kol ini memang sanat ahlul baik, kita tahu Sayyid Muhammad al-Hasani Sayyid Ja'far Sadiq al-Husaini kita punya sanad yang luar biasa. Jadi kemane ada tuh ahli petu ya kabil ikromus shahabano so, masuk bahkan Sayyid Zayed bin Ali nganti dineng Wongrovido mereka menolak ide Wongrovido kon anti Abu Bakar Umar. Jadi Sayyid Zayed malah bel atawal lah Umar. Bel, saya akan menganggap dua beli itu pemimpin kami. Bel atawal lah Umar. Ane tawala i mana neu neng Mimpin, mimpena wa mimpeni katus wa tawala ni fi man tawala ita Abo-abo fi man Terus wa afini fi man Terus wa tawallani fiman fi man tawala ita Tetina mana ni Abo fi man Wa tawala abo wa Wa afini fi man Terus wa tawallani fiman Fi man wa tawala jadi tawalah maknane kata, ya, tapi yang dimaksudi maknane minal wilayah apa? Minal wilayah. wilayah. Wakola Abu Hafiz bin Kiyas, sami itu Ja'far bin Muhammad yakul Ja'far bin Muhammad itu sangking wasperson, awong Syiah itu sangat anti Abu Bakar, ya, sangat anti Abu Bakar. Jadi Habib Ja'far bin Muhammad malah ngedikan, saya itu kalau berharap syafaat dari Ali, kalau orang Syiah kan pasti hormat Ali. Saya itu kalau berharap syafaat dari Ali juga punya harapan yang sama bahwa saya nanti akan disyafaati Abu Bakar Jadi intinya beliau memaklumatkan bahwa nak Ali iso nyafaati Abu Bakar iso nyafaati Kalau saya berharap syafaatnya Sayyidina Ali juga berharap syafaatnya Syedina si Abu Bakar Nah terus ya kan Abu Bakar iso nyafaati Samir itu Ja'far bin Muhammad Ya'kul Ma'arju wa arar parap sapa ingsun min syafaati aliyyin sanging syafaati si na ali sai an enk, siji perkoro illa wa ana arju illa wa ana kecuali uta ingsun yo arju arar parap sapa ingsun min syafaati abi bakrin sanging syafaati abu bakr oleh ku areparar mislahu mislama arju min syafaati aliyyin mislahu eh, ay arju min syafaati aliyyin dadi na aku iso areparar syafaati si na ali harapan yang sama aku yo areparar syafaati abu bakrin iki sidik kabeh semana kita semua kudu ahli sunnah wal sing an ilmin an